Halo, saya Bidawati Trika Jaya mahasiswa dari Osteosarkoma Osteosarkoma Apa sih osteosarkoma itu? Jadi disini saya akan memberikan edukasi tentang osteosarkoma Osteosarkoma Osteosarkoma adalah jenis kanker tulang yang bermula di selta kumpulan Osteosarkoma Paling sering terjadi pada tulang panjang yang membentuk tangan dan Meskipun dapat terjadi pada tulang manapun, kondisi ini cenderung terjadi pada orang dewasa muda. Osteosarkoma juga salah satu jenis sarkomat jaringan. Kanker ini bisa menyerang tulang manas tetapi lebih sering terjadi pada tulang tulang besar yang tumbuh cepat, Seperti tulang paha, tulang kering, dan tulang lengan atas. Osteosarkoma merupakan jenis kanker tulang pada anak yang paling sering terjadi. Berdasarkan penelitian, osteosarkoma kerap menyerang anak laki-laki terutama di usia 15. Walau begitu, osteosarkoma juga cukup sering terjadi pada orang berusia lebih dari 6 tahun. Penyebab osteosarkoma. Osteosarkoma terjadi ketika DNA di dalam sel pembentuk tulang mengalami mutasi atau perubahan ini menyebabkan salah satu benjolan sel tumor terpelanaskan meskipun sedang tidak dimasukkan. Tulang baru tersebut kemudian berkembang menjadi tumor yang menyerang dan melanjutkan jaringan yang kemudian menyebar ke tubuh yang lain. Anda mungkin tahu apa yang menyebabkan operasi salah satu benjolan Namun ada beberapa hal dan yang diselalu dapat menyelesaikan dari beberapa orang terkena observasi yaitu 1. menjalani pengobatan dengan gremita 2. menderita penyakit kelainan doang, seperti miskin kulit atau displasia fingerprint Tiga, menderita, menderita kelainan genetik, termasuk retinoblastoma, sindrom dyslomini, sindrom blam, sindrom warna atau sindrom rosemontontom Pencegahan osteosarkoma. Tidak ada cara yang diketahui untuk mencegah osteosarkoma. Meskipun faktor-faktor tertentu seperti terpapar radiasi di masa lalu atau kondisi genetik tertentu meningkatkan risiko, namun memiliki faktor risiko tidak selalu berarti akan mendapatkan osteosarkoma. Oleh karena itu, tanda atau gejala apapun harus diperiksa segera mungkin. Pengobatan osteosarkoma. Pengobatan osteosarkoma dilakukan melalui operasi dan kemoterapi. Pada beberapa kasus, dokter diberapas melakukan prosedur radioterapi. Komplikasi osteosarcoma Ada beberapa komplikasi yang dapat terjadi, baik akibat osteosarcoma itu sendiri maupun akibat efek dari pengobatannya. Beberapa komplikasi tersebut adalah kanker yang menyebar ke tulang lain dan paru-paru, Efek samping kemoterapi seperti rambut rontok, mual dan muntah, kesulitan beradaptasi menggunakan kaki palsu.